Sambut rap seluruh bro ini ini namanya bro bro ini namanya gak banget bro oh, shit. Ini, ini namanya si kontet bro Selamat hari raya Idul Fitri. Bro, selamat hari raya Lebaran ya, Bro. 1444 Hijriah. Ya. Saya atas nama Pribadi Samo di Representative Pascor Ahmad mengucapkan Minal Aidin ala faidin mohon maaf lahir dan batin. Biar rame, biar rame, biar rame, biar rame. Double double double kill. Double kill mampus. Kita mampus berdua. Kita mampus berdua. La ilaha illallah Allahu akbar walillahilham Selamat Hari Raya Idul Fitri 1.444 Hijriah Minal Aydin Nol Mohon maaf lahir dan batin Bro, kita lanjut game perang <Gluluh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Tonton aja masih bersama saya Samudirah selamat Ahmad Bro Selamat Hari Raya Idul Fitri Bro, selamat Hari Raya Lebaran ya bro 1444 Hijriah Saya atas nama pribadi Samudirep Sobaskoro Ahmad Mengucapkan minal Minalaidin olofaidin, mohon maaf lahir dan batin Bro, saya minta maaf Apabila selama ini saya banyak salah Apabila selama ini saya membalas kolom komentar teman-teman itu kurang mengenakan Saya mohon maaf lahir dan batin ya bro Kita nol-nol lagi bro Kita nol-nol lagi Pokoknya buat teman-teman yang hari ini, besok dan besoknya lagi Merayakan Idul Fitri bersama keluarganya di rumah, bro. Tetap uh, apa namanya silaturahmi dengan keluarganya, ya, bro. Jangan lupa silaturahmi juga sama mantan-mantannya. Kalau teman-teman punya mantan, silaturahmi juga ke teman-temannya, ya, bro. Jangan lupa, uh, pokoknya sehat-sehat selalu untuk kalian semua yang ada di sana, bro. Kita sejenak, kita takbir dulu, bro. Berhubung ini... Uh, Hari Raya Idul Fitri, kita takbir sejenak ya bro Saya mau takbir sejenak Buat teman-teman yang mau ikutan Ayo kita ikutan takbir sejenak Saya mau takbir sejenak ya bro, takbir sejenak Bismillahirrohmanirrohim Bro, kalau suara saya cempreng Saya mohon maaf ya bro, kita takbir sejenak bro Bismillahirrohmanirrohim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaaha illallah. Wallahu akbar. Allah akbar. Wallahu alhamd. Allah akbar. Allah. ببر ولله الله Alhamdulillah Yuham Selamat dari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Minel Aydin, Nol Fahidin Mohon maaf lahir dan batin Bro, kita lanjut Game perang Kita lanjut game perang, bro Kali ini saya mau melanjutkan game perang, bro Oke, okay. bonus harian, bro Bonus harian Gak ada 9 bro, di sini. gak ada 9 Karena saya nggak beli 9 Bro, kali ini saya Idul Fitri sendiri, bro Biasa ada keluarga Bro di sini, Bro. Saya cuma sendirian dari dulu. Saya interviewernya sendirian, Bro. Kita klaim bonus harian kita, nggak? Kalau kita nggak dapat bonus THR, ya ini ada ada bonus harian, Bro, dari World War Heroes so, Oke, okay, hari ke-14 dapat oncoin. Oke, okay, selamat, ada rambut lagi, Mas. No, no, way masker. Oke, okay, kargo spesial. Bro, dapat kargo spesial. Ini 500. Kunci 500. Kemungkinan... Ah, Kalau kemungkinan, kemungkinan hadiah, nggak mau, bro. Peti legendaris. Mas. Pilih peti legendaris akan terbuka setelah kamu. olah, bro. Jauh, men. Jauh. Ho! Saya tiga 13... Apa? Oh, masih jauh, bro. Premium, bro. Uh, coba, coba. Mana premiumnya, bro? Masih perang, bro. Kita perang, bro. Kita perang di hari raya Idul Fitri, tapi dia dalam game. Ya, bro, perangnya di dalam game, perang game, perang World War Heroes. World War Heroes, saya ngapal-ngapalin kalimat World War Heroes itu susah banget, bro, karena lidah saya itu lidah Jawa. Sterling, Sterling Red Sterling Star Red. Bebas untuk semua. Bertarung demi di... Oh, ini berarti independen ya, bro. Apa namanya? Individu ya, bro. Ini sendiri-sendiri, bro. Oke, kita masuk perang. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, hancurkan musuh. Come on, baby. Di sini ada tabung gas, men. Ini bertarung untuk diri sendiri, bre. <tuk> eh, mati, re. Saya udah bunuh belum sih? Belum, cok. Perasaan tadi udah bunuh. Oke, saya di pojokan, bro. Oh, no, musuhnya no. No, no, no, no, no. Eh, alah. Bro, saya belum bunuh loh, bro. Saya udah mati dua kali, Rek. Eh, eh, kan, Rek. Astagfirullah. Ayo, Bro. Oh, ini di bagian ini agak susah, bro. Eh, kan. Sekali tebak doang saya, Rek. Perasaan kemarin yang di, di bagian ini Kita tim-timan lho, Bro Kok sekarang kok enggak, yo? Kenapa, yo? Kenapa sekarang enggak tim-timan? Nah, kemarin di sini banyak bomnya, Cok Maaf, Bro Uh, Bro Saya baru bunuh satu, Bro Oh, mati Gak nyampe cuk, tembak saya cuk Jadi penyusup aja deh Ngumpat aja di sini Baru bunuh dua rek Halo semuanya. Siapa ini, Rek? Siapa ini, Rek? As! Gua ditimun dari belakang, Rek. Kejam memang. Kamu sudah memiliki nih, nih, nih. Mampus, Loh. Mampus, Loh, Loh, Loh. ini. Mampus lu, mampus kamu di mati. Ih, tunggu, tunggu. naruh. Biasanya di sini dia. Oh, oh, oh, nong nong nong nong no, kurang ajar. Uh oh, rek rek rek rek rek. Kena gua gorek. Gua gua terluka rek. Bantuan rek. Cepat habis semuanya. Ayo, bro! Apalagi kalau kita perangnya di atas gerbong kereta api, ya, bro! Uh, Seru banget, bro! Ayo, kita mati bareng! Ah, mati bareng, rek! Come on, bro? bro! No. Tetap hati-hati, biasanya dari belakang. Tetap, oh, kanal! Come on, bro! Hati-hati, tetap! Coba, kalau saya punya mata tiga, ya. Matanya ada tiga gitu, bro. Bantuan. Lah, tadi tulisannya bertarung untuk diri sendiri. Tapi di sini kok bantuan. Bro. Gimana ceritanya nih? Ini, ini di sini banyak, bro. No, no, no, no. Ah. apa sih ini, Rek? Noh, noh, noh, noh Gua mau dilempar bom, Cuk Ini kalau kita sembunyi di sini, Bro Gak bakal laman berasa ya, kata Kampus lo palanya Rek! Dari sini Rampus Cok, ketinggalan jauh cok Dia udah 2-3 cok Ini tempat sepi banget bro Gimana cara ngeramein bro Cara ngerameinnya gimana bro Cara ngerameinnya adalah Subscribe channel ini bro Biar rame Biar rame bro Ramein bro, ramein bro Ramein, ramein, ramein Biar rame subscribe channel ini, bro. Biar rame, biar rame, bro. Biar rame, no, no, no, no, no, no, no, no, biar rame, biar rame, biar rame, biar rame. Double, double, double kill, double kill, mampus. Kita mampus berdua, kita mampus berdua. Kita okay, mampus berdua. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, dipilih, dipilih, dipilih, bro dipilih dipilih waktu tinggal sedikit waktu tinggal 27 bro dipilih dipilih dipilih dipilih ayo bro ramein bro ramein bro ramein ramein ramein bro ramein, ramein. ramein. caranya subscribe channel ini bro ramein. ramein ramein ramein ramein bro ramein bro ayo bro kita perang bro ini nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih aduh tembak saya habis Cuk. Ramein cuk. Aduh. Kalah. Samudirep seluruh, Bro, ini ini namanya, bro. Bro, ini namanya enggak banget, bro. Ini namanya satu ini, bro. Ini satu, ini siapa ini? ini namanya si Kontet. <laughs> si Kontil. Si Kintol, bro namanya ini. Aduh. Aduh. uh Namanya aneh-aneh baik, bro, bro. <laughs> Siapa ini namanya, bro? Namanya Brock O'Reilly. Ada si Kintol. Ada Hantu. Ada hotman Hartman. Colton. Samudin Repsol. Eddie Sparky. Dennis Kulham. Oke, okay. oke okay, kita maju perang lagi, bro. Kita maju perang lagi. Saya membunuh 11, mati 11. Imbang, men. Sama-sama imbang, sorry. Sama-sama imbang. Kita berperang lagi, bro. Oh, ini baru nih dua tim bertarung untuk kekuasaan Tim dengan skor tertinggi memenangkan babak Oke, okay, ini kita tim timan bro, kita tim timan Saya baru aja di uh, Di tempat ini bro Oke, okay? bro kita bunuh Sebanyak-banyaknya bro, tim kita cuma 5 atau 4 tadi bro Kita cuma 5 orang No, no, wah oh, saya kesini Mana petanya bro, bisa digedein gak sih petanya bro Kayaknya pojok wajel nyempil gitu bro mana sendiri lagi ini ini banyak duitnya nggak di sini kalau ada duitnya saya reok ini buat lebaran ini nih, nih, tadi bro nih nih nih nih, nih. mampus lo mati loh. ini markasnya siapa ini bro gua aja bro ini kayak waduh Kayak di markasnya itu, bro, assassin creed sindikat, ya enggak, ya kan? Hampir-hampir kayak gini, bro. Apalagi, tapi uh, ya sama-sama lah, hampir kayak mirip di apa kerajaan film-film. Ini, ini, ini, bro. Isinya tadi. Command, baby let's go. Tinre, uh oh, teman saya ternyata siniman. Ayo Bro, kita kesana Bro. Ayo Bro. Ayo Insuk. soang bro kesini bro, noh bro, kalau suara suara tembakan udah muncul, bro tinggal 3, ganti, oh makin banyak, makin banyak. Sampai nih, sampai nih. Bro, kamu mati dari belakang, bro. Kalau di sini udah udah ada suara tembakan, otomatis dia keluar semua. Percaya deh sama gue, percaya deh.